Tolong berikan teh. Hmm. Ini makanan pesanan tamu. A Bunga apa yang kita pilih ya? Bunga krisan. Tuangkan air panas untuk membuat teh wangi. Teh krisan yang sehat dan lezat telah selesai. Kuah teh, hmm. selamat datang! Kamunya datang. Ayo pergilah, semua makanan di sini. Nikmat sekali! Hai. Ya. Ini terima kasih koin emasnya. Halo, aku ingin pesan. Tolong berikan kue. Ayo kita bersihkan bahan-bahannya. Sekarang ikuti bengkai bentuknya. Oh iya, yeah. sekarang tinggal dimasukkan ke oven deh. Kamu suka krim rasa apa? Rasa coklat Kue enaknya sudah selesai Makanan yang dipesan sudah keluh kue Selamat datang tamunya datang Ayo pergilah Wah, semua makanan di sini paling nikmat Hai. ya Ini, terimalah kue emasnya. Mejanya sedang dibersihkan Aku ingin pesan Aku ingin makan biskuit hmm, Makanan pesan Ayo dorong adonannya bersama Ayo pilihlah bentuk yang kamu suka! Oh yeah! Sekarang tinggal ditaruh di oven deh! Gerakan tombol spacenya untuk melihat kejutan selanjutnya! Aneka biskuit yang manis dan renyah sudah jadi deh. Kita keluar. Biskuit. Hmm. Selamat datang. tamunya datang. Ayo pergilah. Semua makanan di pay. sini, nikmat sekali ya. Ini terima kasih, koin emasnya. Halo, aku ingin pesan Aku ingin makan es krim Makanan pesanan tamu Ayo kita buat bersama-sama Wah Es krimnya terlihat sangat enak ya. Tambahkan sirup supaya lebih enak. Taruh topping yang lucu. Es krim yang nikmat dan enak sudah jadi. Makanan yang dipesan sudah keluar. Es krim. Selamat datang. Kamunya datang. Ayo pergilah. Hai. Hai. Hai. Semua makanan di sini benar-benar enak ya. Ini terimalah koin emasnya. Aku ingin pesan Menu apa yang enak ya? Aku ingin makan donat Tolong berikan pizza persis satu Makanan pesanan tamu Pertama-tama masukkan adonan ke dalam panci dan tumis Lihatlah ada banyak krim Pilih yang kamu suka Rasa strawberry Wah, koin emasnya membuka permainan baru. Rasa semangka. Rasa blueberry. Rasa coklat Taburkan gula ke donat supaya lebih nikmat Wah, donatnya sudah jadi. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita pilih saus pizzanya. Pizza rasa apa yang ingin kamu buat? Jamur. Tomat. Tomat. Bacon Jamur Bacon Tomat Tambahkan keju supaya lebih nikmat Panggang pizza di pemanggang Wah, pizza nikmatnya sudah jadi. Dan pesanannya sudah jadi, pizza, donat. Selamat datang tamunya datang. Ayo pergilah ke. <tuh> semua makanan di sini. Terima lah koin emasnya. Aku ingin pesan Ada makanan penutup Apa saja yang tersedia Tolong berikan sandwich Tolong berikan jus buah Makanan pesanan tamu Ayo kita buat bersama-sama Buat jus apa ya kita? Wah, koin emasnya membuka permainan baru. Buah apel. Buah melon. Buah pir. Ayo, aku ingin membuat jus buah. Hadi deh. Tambahkan es supaya lebih enak dan segar Jus buahnya sudah jadi deh Ini makanan pesanan tamu Ayo panggang kuenya Wah, aku paling suka mayones. Wah, penuh dengan bahan-bahan segar, tomat, selada, bacon, tomat. Selada, bacon. Wah, sandwich yang enak sudah selesai. Makanan pesanan sudah jadi. Jus buah, sandwich. Selamat datang, tamunya datang. Ayo pergilah. Hai. Hai. Halo, aku ingin pesan. Aku dengar di sini minumannya nikmat sekali. Tolong berikan teh. Aku ingin makan biskuit. Makanan pesanan tamu, ayo kita buat bersama-sama. Ayo, dorong adonannya bersama! Ayo, pilihlah bentuk yang kamu suka. Sekarang tinggal ditaruh di oven deh. Gerakan tombol space-nya untuk melihat kejutan selanjutnya. Aneka biskuit yang manis dan renyah sudah jadi deh Ini makanan pesanan tamu Ayo kita buat bersama-sama Bunga apa yang kita pilih ya? Bunga mawar Tuangkan air panas untuk membuat teh wangi. Teh mawar yang sehat dan lega telah selesai. Makanan pesanannya sudah jadi. Teh, biskuit, selamat datang. Kamunya datang. Ayo pergilah. Semua hey. makanan di sini, ini sekali ya. Wow, semua makanan di sini luar biasa ya. Ini terimalah koin emasnya. Saya mau pesan semua makanan. Kenapa yang enak? Pak? Semua makanan di sini paling nikmat ya. Ini terimalah koin emasnya.